Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian hari ini, Minggu, 31 Juli 2022, terpantau stagnan untuk cetakan antam dan UBS, berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, emas 24 karat cetakan antam ukuran 1 gram dijual Rp 1.017.000, sama dengan harga Sabtu, 30 Juli 2022. Sementara untuk ukuran cetakan antam terkecil yakni 0,5 gram dihargai Rp 561.000, Tak berbeda dari harga sebelumnya. Adapun emas cetakan UBS untuk ukuran 0,5 gram dan 1 gram masing-masing dihargai sebesar Rp511.000 dan Rp957.000. Selanjutnya, untuk ukuran 5 gram harga jual emas batangan Antam dipatok sebesar Rp4.847.000 sedangkan emas batangan UBS dibanderol Rp4.689.000 per gram. Sedangkan untuk cetakan 10 gram bagi emas antam dijual Rp 9.636.000 dan Rp 9.328.000 untuk emas cetakan UBS, sekian harga emas untuk tanggal 31 Juli 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.